Halo teman-teman, selamat datang di channel kakak Oke okay, teman-teman, hari ini kita akan mencari mainan lagi teman-teman Wah, keren sekali teman-teman Ini kakak menemukan dinosaurus teman-teman Wow ini Dinosaurus Ah, ekor bertanduk teman-teman Tanduknya sangat banyak teman-teman Ada satu 2, 3, 4 Wah, keren sekali ini warna kuning teman-teman, oke okay. kita mulai mencari mainan dan dinosaurusnya teman-teman apakah masih banyak kita cari nanti di semak-semak oke okay. lanjut wow kita menabrak wow kita keranjang besar nih teman-teman ini keranjang besar-beran biru oke okay, teman-teman ini mungkin tempat kita menaruh mainan yang banyak nih teman-teman oke wow. sekali kita taruh dinosaurus ini ke dalam keranjang oke okay kita cari teman di semak-semak apakah masih ada mainan yang banyak cari cari cari oh, wow itu teman kakak menemukan bola sepak seluruh dunia teman ini bola sepak bendera seluruh dunia wow ini dia di bawah pohon yang warna hijau sekali teman wow keren sekali ini bola besar teman kita taruh ke dalam keranjang oke okay. Cari, teman. cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari cari wow, itu teman bisa lihat ada seperti dinosaurus teman wow kita lihat wow ternyata memang dinosaurus teman wow ternyata, ini dinosaurus warna coklat teman wow ini dinosaurus tanduk banyak dan bercula satu wah keren sekali kita hitung berapa tanduknya satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan wah sembilan sepuluh teman tanduknya dengan tanduk yang betul satu wah keren sekali teman kita taruh ke dalam keranjang oke kita cari teman Di sini apakah masih ada juga cari cari cari cari cari cari cari oh, wow, itu teman bisa lihat ada dinosaurus tirik teman wah wow. dia, dia, dia, dia teman, teman ini dinosaurus tirik warna merah wah keren sekali ini dia ini sangat puas teman man. oke kita taruh ke dalam keranjang nah, kita cari sama cari teman cari cari cari cari cari cari cari wow itu teman, teman bisa lihat ada dinosaurus warna coklat teman, -teman. wow ini dinosaurus coklat kepala panjang wah keren sekali kita taruh ke dalam keranjang nah, kita cari teman, teman cari cari cari cari cari cari cari cari, cari, cari, cari. wow itu teman-teman bisa lihat Wah mungkin teman-teman tidak lihat karena warna ini hijau teman-teman seperti rumput-rumput yang rumput ini. Nah, wow. ini sekali teman ini dinosaurus warna hijau Wah mantap kita taruh ke dalam keranjang Hah, kita lihat teman-teman apakah masih ada daerah sini teman-teman untuk bola-bolanya wah dominan ni soros wah Ternyata kakak sudah lihat sampai sana untuk bola-bola dan dinosaurusnya sudah habis, teman, -teman. Otong, Kita akan hitung kita dapat berapa hari ini, teman-teman. Untuk bola dan dinosaurusnya, teman-teman. Wah, ini bolanya dipastikan ada satu saja, teman, -teman. Wah, keren. Kita taruh, teman-teman. Ah, mantap sekali. Oke, kita taruh sini, teman, teman Wow, ini ada bola sepak seluruh dunia Warna apa Ini, ini warna-warni Dan bola bendera seluruh dunia Banyak sekali Satu Kita ambil lagi Ini dinosaurus warna kuning Dua Dinosaurus warna coklat Tiga Dinosaurus warna merah Tirek Empat Dinosaurus kepala panjang lima. wah dinosaurus hijau 6 wah keren sekali teman. Ternyata hari ini kita mendapatkan satu dua tiga empat lima enam wah. Nyata hari ini kita mendapatkan mainannya ada 6 teman. Bola sepak besar bendera dunia ada satu dan Gimana seharusnya ada lima teman. Oke teman. Oke wow. sekian video dari kakak teman. Jangan lupa ditekan tombol subscribe teman. Biar kakak lebih semangat bikin duanya. Oke sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Bye bye. <tontosan>